Alam alamtana innaka antal alimul hakim rabbijidna ilman warzuqni fahma wa mishrihli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yakhu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi muhammadin shalallahu alaihi wasallam Ihdinall haqqa wa zidna tibaa. Wa adnina al batila batila wa zidna najatina. Walhimna rushdana. A'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd Para pemirsa, para mentera, pengajian baju kida'on yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya para ulama, para masyayikh, para kiyai, satid, para tokoh, para sepoh. Langkong timin, ngamri lebih barokah. Serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian baju kida'on yang kita bersama ngaturin kencerin fatihah. Kita aturkan kahwin bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setuju keluarga -ke keluarga, serang sahabat sahabat beliau. Rajah-rajah pon, putera-putera turunan Epon, keluarga terlembap pon, para tabiin, mentabiin, tabiin. Para Nabi, para utusan. Para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufia, orang pengarang ilmu-ilmu syar'iah, guru-guru betul tulis tajam dan guru-negur datang sakit, mengsepo, maupun bini, bolehlah pada tentang kepeng sejama, cakap-cakap, -cak -cak kenalan-kenalan, pada santri-santri betul tulis tajam, orang sekebay pukus datang tulis tajam, orang cerita tolonglah siapa yang tidak betul Nggak terlain kencuran kebakusan, nggak aku ikutan wujud saja. Orang-orang yang saya tahu, suhu saja. Orang yang saya kebakaran wujud saja, petang wujud saja. Mest saja, ma'islam, laki, ma'pun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gidokan Nisiampun tinggal kartunya. Kita khususkan dekat Haji Romli. Bin Muhammad Sain Tanjung Pegantenan Pamekasan sampai pada tiga tujuh tanggal 12 Ramadan ada Senin tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah berbater. Tetapi nasib orang itu seterusnya tidak berbalik kekuasaan Nabi Sallam itu diseksa Allah. Tidak ada yang lebih cerdik. Kehendak Allah yang syabat dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, syabat para ulama, para uliak, para syuhada, para sulihin, para memantar perangan tambahan topik hidayah pan Allah Subhanahu wa taala ditelancaranipun betatun Allah berangkeh jemberan ke jemberan ke konpiran ke konpiran ke pungan ke pungan ke bahagiaan ke kasusan kasusan sampukan kasampukan kaserbengan kaserbengan kaselakukan kaselakukan matar bukan majeratan kalaban kempang berantak pun tukang koyotang pentul oleh bajiran botang-botang Muka-muka mereka cempar cekin awal, cekas halal, cekar waraukah. Muka-muka husnul khatimah. Eh khaatima Muka-muka mereka rancang umur, namatatka Allah, bandaga bin Allah. Rancang umur, namatnya nyujung tinggi agama Allah. Muka-muka mereka sehat, berselamat. Aman di jajapan, di musibah, di pelajar, di bencana di malapetaka. Selamat di petanah, petanah, selamat dari kedolim dan sedolim, dari tengki dan sedengki. Setelah pernah, setelah pernah, masalahnya lagi negara terganggu. Pernah selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Dari kelinan, te kotoran, te kerengatan, kerengatan, kerengatan, lopanate, mengate, nate. Al-mataraban akwad iman akwad Islamah bisa memperjuangkan agama Allah di ngudin dalam pan-panan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. <Sess> <Sess> <Sess> Bisa merasaki perjuangan-perjuangan pun para ulama, para uliak, para syadat, para selihin menteri tiada sambab, tiada jalan, tiada perantara. Agak kuatnya Islam umat Islam, jajan Islam umat Islam, menang Islam umat Islam. Mereka ditambah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarakah yang pernah terkhajat keleban kebang Tercapai cita-cita dan sukses usaha Yang pernah terkabul pernyonan-pernyonan Alahadihin niat Walakuli niatin salihat Ala niatil qabul Watamami kullisul Wa batul alaihi wasallam al -Fadihah. al -Fatiha. Para pemirsa Para mitra pengajian Banyu Giraun yang dimuliakan Allah SWT Al-Fatiha Alhamdulillah kita banyak bersyukur di Ajunan Ipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas teja Bapak saya dari Ajunan Ipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala khususnya Bapak Reng akum. Nikmat sepaling paling agung. Nikmat sih Nikmat lagi mulai dari dunia kantos, dia kah akhirat? Kita eh, kemampuan serang ajunan epon Allah. Kangkui Apuasa mampu indranya dipinap so, mencanap so ini kan sejak puasa, bap, nabi apa puasa, nikah ini kah, benih kuat tapi sejauh lemah. Orang yang kata sama Nabi biasa merangin nafsu. Maka sebaru setan syaitan. Syakku dah bernikah. Nika tak kata apa-apa. Syaitannya sedian lemah. sing kereta keber syaitan bi Allah subhanahu wa taala kita kento epakon ka angkoi sebulan benteng kento akuasa ilmu rangka mate nafsu Melemahkan nafsu, malay nafsu tak pati kuat. Tu sampai sebulan tak dintoh. Ini keceriaan, karena Nabi Adam kentongak kuing kesalahan neneng itu nya. Neneng syarqi kesalahan. Nikah panika ada bungaan terlarang. Le dearan panika sampunya kalau duduk telo polo aris sebulan panika abit sebulan abit sebenda yang dalam tabun Nabi Adam alaihissalam. Sama Nabi Adam mungkin tak tahu, pada kajuran pun Allah, maka pas benolah Allah layak perintah. aku ya puasa sa bulan. Eh Adam, puasa berapa waktu? Puasa sebulan ber. Karena mina kebelisan. dimin sampai telo polo hari ah, atau bersebulan, seanik mataki pereng larangan sebagai indelim tabuk nih, seke sebulan juga, apa eh, kau apuas semakin makin? Apa Apuasa panik Kalau banyak ke Dari perang seman nyaman Perang seman nyaman nyaman ni kalau so, tinggi lagi Kenapa perang nyaman ni. Pampak ka, kanan Enuman Ajima Tedu Ini kesitu Di penghalang Dekajudan Yang de, pun Allah Subhanahu wa ta'ala Penghalang Aka bulah dari ajunan ibu Allah Subhanahu Wataala. Namun benajunan ibu Nabi Allah se terlo bolo hari atau berapa? Se dalam se bulan kah dito? Tak pasal boleh bagi ngeker kecuali waktu siang saos Mana waktu tu malam? Apa napa sanau sampun lah de er nginom sebagai fadil kelampean dari ajunan Allah subhanahu wa taala sebagai kemuliaan dari kepada kaliste. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Mun akal niki ketero oca. Allah taala akal paniki pakon madhep-madhep munggu, e mungkor mungkur-mungkur anggu. Dening e pereksanin Allah taala sing ku sapa? Ajunan Pangeran Abtina, akal. Benci apa? Abtir kebulan Ajunan, ni ke akal. Makapas Allah taala kian tama dah buih. Ya aklu, makhalak kehalkon azza minka. Hei nakut Adam. He akal Sengkok lakar tidak menciptakan makhluk Selebih muljah Itu yang akal Akal ini ke sepaling muljah Akal ini ke sepaling muljah Makhluk ini kebanyakan Namun sepaling muljah diantara sekian makhluk Gimana di akal Leban akal panik kawar yang panik ya, ya, kawar yang panik kawar sanjung panik kawar yang panik kawar yang panik kawar yang yang panik kawar yang panik kawar yang panik kawar yang panik kawar yang panik kawar Kan akal gento, tak sek sebenar Allah Taala, tak beri tindakan ben Allah Taala, akal ta gento. Lain ben napsu, munapsu beri tindakan ben Allah Taala. Ta Sebab kenapa? Napsu panikah ketika. Lestari diciptakan, ben Allah seromadep tak madep, mungkor, tak terucap, ramungkor kemadep, ramadep kemungkor. Ada ah. oh, iah tang kebuleset orang yang menap sore. Siapa berendiah, ben siapa singko? Dia ni kaptin. Ajunan. Dia ajunan. Biasa ada boleh. Oh. Adikai tak kelemengah kau ni. Encik abang dekun Tak ngah kau sengkok panggil. sengkok dia sehati. Saya sempat Kerana sebab jawapan pastong nyeretong macam bernikah. Siapa sengkok? Ini ajunan ajunan. Bangsiapa? Artina. abdina le nak ajunan? dia Yaman jeksad ya. Isaak Allah taala keleban apoi neraka 100 tahun. 100 tahun yang ke ses. Rakshani man ang tawman ant. Siapa binre bin siapa singko? Idewa bin nafsu. Ana ana wa anta anta. Kiki basira puhu ne magi to nyaking, kini mana biap tina pihina, mana aju nan kia aju hunan, ma repot, air ba es ro seksa bana lata ala galaban apu ena laka satu setahun seksa jia, satu setahun, oleh satu setahun yang kes boleh. Akhirnya pereksanin boleh. Man anta wa man anah. Saya tiba-tiba yang lah mereka nyepih. Habib. Pesatia. Dia terlalu tanya boleh. Syairah sambian. Syairah gula. Adal bin Allah. Maka pas Allah subhanahu wa ta'ala. Selain menerima keluar dari suara kini, seksa boleh. Ia boleh menerakkan. Ia tanya aki boleh. Sini boleh jawabnya. Akhirnya seksa bernah Allah Ta'ala, hari aku tu pelapar. Akhirnya pelapar, seratus tahun Nabi. Pelapar. Tengah pun lau jawan. Akhirnya. Siapa ni kipasanan? Awal pikiran. Awal pikiran. Maka pasanan. Nak konin. Napsa pandi kecik aptinong kuna kebulan na'ajunan. A'ajunan panggilan aptinik. Iyalah cuma abang Oh tu apa? Saya dalam sebulan, dalam setahun, sebulan benteng. Tidak kerana nafsu. panik ke singa cak, ke cuba. Nabi nafsu panik dilumpuhkan. Dibikin tidak berdaya. Kalau bencara melapar nafsu, kalau bencara mana melapar nafsu? Benda namun Sekater searih Dua hari Tapi sampai sebulan Sekarang nafsu ini kebetul-betul sampai tunduk Betul-betul sampai tunduk Sampai Sampai Sebulan Penting Sebab dalam masa satu tahun, napsol ni ke selalu emanja, teti mak kenapa nak nakik manja Maka Makakang kui mat ada kemanjaan mana? Kini ke pas tak ada erin tak yenomi. Tapi bagi hajimah tak disengaja nikmat, tak gemat nikmatan tunjuk. Sengke. Abang penikah ke angkui. Ibadah ada budi bahan nikah. Nikah yang tak patah berat. Cari yang ampun lemari. Epa tunduk nafsu bahan nikah. Saat bitis sebulan bintang. Ampon lepa tunduk. ibarat kapungkaan, jeni kapungkaan. Ilmu masa setahun panikah. Nafsu nikah terusan. dulu terus iseram terus. hanya meseram terus. Sampai je duluk. Dengan amponlah oleh sebelas bulan tepat dek Manjana na, boleh ceknya kan bungkakan cek raja ni cek nyena na, Karena pernikah Maka tak cocok punten epasain sehari, tak cocok bepasain sehari. Kotu bepasain sampai sebulan, ceknya kirmu kiri kadisah, ceknya kan bungkakan raja. Epok kirm mungkin segalaan tak rob pu puntan dukale taro pu talo gale taro pu sampe dibuntingan ponna berkali-kali puru rappu ketika orang banik ampon la berperang melawan nafsu maka ban Allah taala akan e eh, presiden perkusteng kapo la Bekal ayah tunjuk aki, ke celan-celan setepak, celan-celan petahtu. Walladina jahadu fina lanah di subulana. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Ban orang-orang semerangin dek nafsu lah. Karana sengkok. Maka ban sengkok. Ongku-ongku. Ongku-ongku. Pekal ayah beri. Petahtu ayah hidayah ban sengkok. Orang-orang ini dekat jalan-jalan sebanyak menuju Singko, bensang kuda-tata lari. Yak, apa dengan orang-orang sek kencang alakoh bagus? Berawal dari payah tapi akan berakhir kelabu oleh pertolongan dari Allah. Berakhir dari lapar Tapi akan berakhir Kelaban kasyaf Berawal Dari orang yang penikah Tak akan tak minum Tapi akan berakhir Di de ke puncak harapan Eki panika, dapat dek kajunan ni Allah, dapat dek kerita ni Allah makrifat dek Allah seneng naneng ban Allah Ada atina munajat munajat dek Allah ta'ala, siapa je kan kencang tiba berawal dari susah-susah kader Kemudian akan berakhir dengan kegembiraan-kegembiraan, kepungaan-kepungaan. Tapi men, men orang yang panik kemarlam yu jahit fil bidayat, lam yasil fin ilan nihayat. Men orang yang tajak, tak merangin, dia kena peseorang sejak awal, maka akhirnya orang dia, Takpekal ngoleh, mereka keuntungan je. Malam takun lahu bidaitun muhriqah. Lam takun lahu nihayatun musyriqah. Musyriqah. Saya pun nak ilum ketab hikam. Mereka orang yang dia berpayah-payah, kada, maka tidak akan mendapatkan keuntungan, kesenangan, kesuksesan. Desa ini akhirnya pun merangin nafsu itu merupakan merang, perang seraja. Lebih raja emang ban merangin rengkafir, nggak bisa. Inky. Sebab orang yang sya perang dan orang kafir dan itu tu bisa merangin nafsu Mencet nafsu Tanda perang Kita Allah sudah tidak perang Jadi Justru sekocak perang raja gitu Manabi merangi nafsu Setong munteng muso na. Tapi jaring muso setong Banyak kaya kemanin tengah pula sakit E tambah Jadi berarti nafsu ini merupakan musuh Yang paling ikanisren Muso yang ikanisren Mau beri keluhan-keluhan kenapa? Butul oh, dia tambahin, tu dia tambahin. Dari sahaja tidak kena pesawat. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maha Nabi Said Ibn Musayyib Dengan pun lah malam Maka Madhabu napso malah jaga, jaga, jaga, be indiek neng neng ka jubaean be satyara ko tu jege be ada takun tetek neng neng ka jubaean melo lo ngucakabe ti bibi je mala akhirnya ki tingan pola busepu pa ther na bani ka ampon la bere Jera aja. Macam boleh ke abang? Abah, abah ini cenderung hari. Cepat entah kiki abah ini, abah ada rumah sampai ada beradai jeri ya lekar Sok kau je. Abah diciptakan cekun ke Angku ya fakta. Diciptakan menolak angkuh ya fakta abang. Karena edem memerangi nafsu Said ibnul Musayyib edem masa 40 tahun abidah Said ibnul Musayyib kadir toh edem masa 40 tahun. adhan ampun dah di masjid adhan pun dah masjid jadi cek menengah ampun lah ke nafsu mencang nafsu kan mungkin kita adhan cek intar ke masjid mencang nafsu tapi ni ke 40 tahun ni ke Syed Ibn Musayyib Mereka Ada Nampun lebenin masjid pun Ada Nampun lebenin masjid Cukain ilmu merangkah Memerangi nafsu Syed Ibn al-Mushayyib Kat dintuh Mana dia uduk Mana dia uduk Mulain kiri beri kisah Sampai sepul tak betah luduk tak asarin saya share. Mensetak, apa Setak tertinggal takbiratul ihram. mulai tahun, sikat tahun gak selalu bedeni soft pertama. Syekh Abdul Masayib Masa, tahun abad ini selalu berdining soft pertama. Agar ampun anda dapat ke masjid langsung berdining soft pertama, ini barisan pertama, ini barisan pertama Seketahun tahun Jadi salah solat berjemaah ke solat ni masjid. Pas kini sepertama. Sementara kita. Salat dan tak naik masjid. Sampai ikumat pakun kita ke masjid. Sampai solat. Berjemaahnya juga terus tak berjemaah. Bapak datang kegep. jangankan nengi sepertama sepun budi kanan tak ada. sepun budi kanan tak ada. Imam Al-Junaid bin Muhammad Sayyidi Ta'ifah As-Sufiyah yang kasih kebayar rutinan epon Neneng E pasar sepan sepan hari ni kita teloratus rokaan pasanan telor telo polo ebu tasbih jadi al salat gento teloratus rokaan semaustasbih nih kita telo polo ebu tasbih subhanallah subhanallah sampai telo polo ebu Jangan yang pasar. Negeri biasa sholat sampai terlalu terus Kita jangankan yang pasar, masjid chaos. Tak sampai atusan san rokaat. Sekarang 20 rokaat dekanan mereka yang berdandan, Istirahat beristirahat keluarga, istirahatnya Tak ada akhir kah jemaah. Terawih, aduh, masa sampai telur ratus. Kadangkala terawihan Selat witir wit terkun senap pegasa. Duwolom ben telur kalle, telur lekor. Iki sampun laseng geliseng. Nah, ke telan kekapi lawai melol. Dan lapung tak sampung. Kerana abad pun berarti enteng. Dari keperintahan pun Allah SWT. Sepan lo kita. Kita tetap minta semua orang Ajunani pun Allah. Orang abad ni kan pun lah. Nah kok ni abad ni kan. zaman. No, roten nafsu lebih banyak. nabi Syekh Abdullah bin Alwi Syekh Abdullah Ba'alawi nikabadenna di Mekah a foreign ban santrena sianya mah Syekh Ali bin Silm tentu tingat pun lasta salat tarawih di lembulan Ramadan isa Pakai kepesanan namanya sholat terawih pas mancing boleh asolat dua rokaat, sedua rokaat kentong atau maki Quran, dua rokaat keng edalem, satu rokaat kesapar Quran dengan pola dua rokaat dan setengah Quranan kita setisah Quran mas. kalama ter kita pada kolle berokana orang orang istikom macam gitu atas ya Said Abdul Musayyib Jukan Syekh Abdullah Balawi bencukan orang-orang selain Jukan berkita le berokah barokah iPhone kaumul Fatihah Syah Qadir al-Jailani. masa sekemih tahun pada keterusan aleng-aleng, nanangi daerah, daerah Irak, daerah Irak, daerah Irak kain termasuk. Tempat, banyak-banyak tempat-tempat bersejarah dan termasuk kenapanya menegar peradaban Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal Imam Abi Hanifah tak bisa merintis madhab yang pun Irak setelah saja si murintis madhab na ng e Madina namung Imam Malik Saos. Imam Malik si murintis madhab na ng e Madina. Manabi Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abi Hanifah. Merintis madhab niya ng e Irak sa Tejigar Isaf. ni ngepeh nanang Irak ane sampai sampe tahun taun 40 tahun nika tak betal wudu'e delem waktu malam 40 Tahun tak betal wudu' tan waktu malam diti wudun si magrib nika bisa dapat ka shubuh Seorang yang tak saharik. ni kaya Syahabdil Qadir al Jilani, Eh dalam masa 15 tahun. Asolat Nisha terus Maus Al-Qur'an Alquran, Al-Qur'an sambi sokonongkel nika lakonase Qadir kemudian Astana, panika esabe eh, etaliaki. Eh, Dekat Kenapa ni Semacam pakuh Pakuhaki ke tembok aja. Sebab kenapa Takut mi tedung Takut mi tedung Takut muntah pantau ju Ni kan perlu ngantok Cekah Ni kan biasa tak ngatok, Mungkin Mengkip pakun ngantok Cekah mengkip pakun ngantok Angkat salah je So, aku nak angkat biasa lebih. Kuat kangkui. Tak terdung. Tetapi itu masa lima belas tahun. Imam Syafi'i. Telah setahun surat Nisa. Al-Quran sampai hatam. Sampai hatam. Huan malam hatam. InsyaAllah. Lama jala minhum. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salam Ya Hadirul Aqim, Tausiyah Ilahi kita dapat setiap pagi dalam kegiatan nelfais sekitar jam-jam sana Insya di Allah muka -muka sahas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.